Ya, kali ini kita akan membahas mengenai tes analogi padanan kata di mana kita diminta untuk mencari ya hubungan antara kata pertama dengan kata kedua itu yang setara dengan kata ketiga dan kata keempat. Ya, mobil kemudi itu setara dengan apa gitu. Mobil itu dikendalikan oleh kemudi. Berarti jawaban yang tepat antara, e dan, antara A dan E adalah ikan sirip ya. Ikan dikendalikan gerakannya oleh sirip. Lanjut yang nomor dua, bencana gempa itu setara dengan apa dan apa? Jadi kita harus mencari dulu hubungannya antara dua kata ini apa ya. Gempa adalah salah satu jenis bencana. ya Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, beras adalah salah satu jenis bahan logistik. Biji tunas sama dengan bunga apa? Biji bertumbuh menjadi tunas, maka bunga bertumbuh menjadi buah.